Ketika kamu nggak punya uang, sangat penting sekali untuk kamu mengetahui tentang hal ini. Ada tiga hal yang harus kamu tahu dan praktek untuk manifest uang dan menjadi 10 kali lebih powerful agar kamu bisa merasakannya di realita dalam hidupmu. Jika kamu mau memiliki financial abundance, financial independence, apalagi kamu harus tahu ini yang akan menjadi game changer di dalam hidupmu. Halo semua, welcome back to my channel. Aku Tresnani dan hari ini seneng banget. Aku nggak sabar mau membagikan tentang ini semua karena Nah hari ini yang akan aku bagikan itu berdasarkan pengalaman nyata Jadi no bullshit, no tipu-tipu Oke, okay, let's get started Aku ada pengalaman sendiri bagaimana aku bisa attract apapun yang aku mau Menggunakan teknik ini Yaitu mendapatkan 28.000 US dollar $28 hanya dalam waktu kurang dari satu bulan Bener-bener effortlessly, gak banyak usaha banget Gak banyak yang aneh-aneh, tiba-tiba datang celing dengan mudahnya Kayaknya opportunity tuh ada aja gitu tiba-tiba nongol Oh iya, make sure buat teman-teman yang belum subscribe aku langsung deh subscribe dan jangan lupa pencet tombol notifikasi. Jadi kalau misalnya nanti aku upload video, kalian tahu nih dapet notifikasinya. Jangan lupa like juga dong video ini, oke? Okay? Video-videoku sering ngomongin tentang manifestation, law of attraction, dream life, dream job, attract money dan membantu kamu untuk meraih cita-cita nggak -cita, takut bermimpi dan juga membantu kamu meningkatkan frekuensi vibration dan berada di high self. Oke okay, yang pertama kamu harus menghargai uang, berapapun uang yang kamu punya saat ini, apapun situasi kamu, kamu tetap harus menghargai uang dan membenarkan, bukan membenarkan siapa ya, memperbaiki uh, hubungan kamu dengan uang, berapapun uang. Uang yang kamu mau dapatkan, bayangin di kepala. Misalnya berapa? 100 juta, 50 juta, 20 juta, whatever. What is your goal? Jadi dulu tuh aku kayak, oke, okay, great. How much I want to make money? Kayak, berapa ya uang yang aku mau dapatkan nih setiap bulannya? Terus tiba-tiba kepikiran zaman dulu di kepala nih kayak 100 juta. Oke, okay. dari 100 juta itu aku mau pakai 50%-nya untuk nabung, untuk investment. Terus sisa 20%-nya lagi buat happy-happy buat having fun, buat makan, nonton, nongkrong, shopping, nyalon ditambah buat healing juga misalnya mau ke pantai demi kesehatan mental aku nah sisanya lagi buat bayar tagihan nih kayak misalnya bayar apartemen atau bayar villa, bayar uang internet gitu kan buat apalagi misalnya ketika kamu melakukan ini sama aja kamu respect the money kamu menghargai uang dan membangun Hubungan yang bagus dengan uang selalu ingat bahwa everything is energy, termasuk uang juga memiliki energi. Oke, okay, kalau kamu udah put intention, uangnya mau dibuat apa? Uang yang memiliki energi tersebut ibaratnya uang akan berkata kayak oke, okay, i got you. I got you. Aku udah denger nih, aku mau dibuat apa sama kamu. Dengan cara ini kamu punya niat yang jelas dan goals uang tersebut mau dibuat apa. Jujur karena banyak banget loh teman-teman di luar sana tuh kayak orang yang bilang, "Oh, aku pengen punya uang 100 juta," tapi mereka sendiri bingung uangnya mau dipakai buat apa. Banyak gak sih kayak kalian punya teman-teman yang punya duit banyak nih, tapi bingung gitu loh dipakai buat apa? jadinya kayak ya udah dihambur-hamburin di aja ke hal-hal yang nggak penting gitu. tapi ketika kamu punya goals, inilah pentingnya kenapa kamu belajar law of attraction karena selain kamu bisa manifest apapun yang kamu mau, tapi juga kamu jadi jelas nih tujuan hidupnya. jadi kamu punya goals gitu loh, bukan tipikal yang kayak enjoy life, tuh kayak nggak tahu mau ngapain dalam hidup, cuma rebahan tidur-tiduran, nggak ada semangat, nggak ada motivasi. Bukan kamu yang kayak gitu sekarang. Semenjak kamu tahu tentang ini semua. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Jadi dulu tuh aku sama sekali gak berani yang namanya bermimpi tinggi. Aku gak berani yang bisa punya keinginan di kepala. Uang pendapatan 50 juta atau 100 juta atau lebih dari 100 juta tuh sama sekali gak ada. Sama sekali nggak ada. Sampai pada akhirnya aku berani mengatakan, Oke, okay, I'm gonna make 100 million in a month. Dan aku put intention kayak bener-bener. Take action, aku nggak takut untuk niatku apa, goalsku apa, aku coret-coret, aku bikin kayak apa yang harus aku lakukan, dan sampai saat ini, detik ini, aku bisa ada di posisi Attract money, menghasilkan uang 100 juta hanya dalam waktu Satu hari, this is amazing Makanya aku bikin channel ini untuk Berbagi sama kalian, how The universe works, ini semua Berkat law of attraction Berkat kita self-development Memperbaiki diri, dan juga Gak takut bermimpi, oke okay, lanjut Udah kan, habis itu Ini semua terwujud ketika Aku udah, tahu nih Udah put direction Kemana uang aku akan pergi ngerti nggak sih dan ketika aku lakukan ini semua aku langsung kayak yes aku tahu ini bakal terwujud aku tahu aku bisa ngerasain money is coming into my life aku tuh kayak punya mindset apa yang aku tulis tuh udah deket banget gitu loh kayak udah deket banget udah di gerbang nih udah mau nyampe gitu jadi ibarat kata kayak kita ini punya warung tapi gerbangnya masih tutup nah mindset aku di kepala nih, si uang-uang tadi udah pada gedor-gedor gerbangnya kayak mbak, mbak, mbak aku mau masuk dong mbak, kayak gitu jadi tinggal aku kapan siapnya membuka si gerbang itu dan uangnya akan masuk semuanya, itu mindsetku dulu dan bener terjadi yang kedua membuat positive affirmation tentang uang dan juga abundance Misal, kamu punya mindset atau bikin positif afirmasi dengan ucapan kayak Oke, okay, aku terlahir ke dunia ini menjadi orang kaya Aku terlahir ke dunia ini bukan hanya orang kaya tapi juga bermanfaat untuk orang lain Jangan pernah mikir kayak, no, uang tuh jahat loh Aku benci loh sama orang kaya, ya gak sih? Kadang-kadang kalian pernah dengar kayak gitu nggak sih? Kayak, mungkin kamu sendiri atau punya temen yang bilang eh hey, gue benci lo sama orang kaya, ada, ada aku punya temen kayak gitu zaman kuliah. Ini juga aku pernah kayak gitu dulu, secara gak sadar kayak, kalau kita ngomongin uang terus-menerus, orang lain akan menyangka kayak, apa sih lu serakah ngomongin uang terus, ya gak? Bahkan di videoku yang dulu tuh, how I attract money 170 juta yang udah lumayan lama, ada komentar netizen dengan low vibration yang bilang kayak, apa sih ngomongin uang terus, serakah segala macam bla bla bla bla hidup tuh nggak semuanya uang kali gitu katanya padahal kalau kalian pikir pikir hidup kita ini setiap harinya memang membutuhkan uang oke okay, kalau kamu bilang nggak kok kak aku bisa nggak nggak hidup tanpa uang oke okay. apa yang kamu pakai hari ini baju ini apa kamu beli pakai uang listrik kamu bayar pakai uang kasur kamu beli pakai uang jadi memang setiap harinya itu kita membutuhkan uang Money is everything, ada yang bilang kayak uang tuh bukan segalanya, padahal uang tuh segalanya. Lebih galau kamu nggak punya uang dibanding kamu baru putus cinta. Kita nggak punya uang, nggak bisa makan loh, nggak bisa pergi kemana-mana. Kamu putus cinta, masih bisa kamu pergi jalan-jalan makan kemana. Jadi kalau kamu punya mindset kayak tadi tuh, uang tuh jahat, orang tuh serakah banget sih mikirin uang terus, kamu punya limiting belief seperti ini di dalam subconscious mind. Kamu sebenarnya ini semua yang ngeblok law of attraction kamu, dan uang akan datang ke dalam hidupmu. tuh Jadi, kayak kehambat gitu loh. Jadi, kayak keblok. Misal, kamu udah law of attraction nih, praktek scripting, afirmasi, membayangkan di kepala, terus tiba-tiba menit kemudian ada pikiran tuh limiting belief. Kayak kok gue kayaknya serakah banget yang bikinin duit mulu gitu kan, atau enggak kayak? Ini nggak akan terjadi sih gajiku aja sekarang cuma lima juta terus aku mintanya 100 juta ini kayak nggak mungkin deh ya udah yang kamu set kemarin-kemarin ini akan pudar dengan sendirinya dengan limiting belief kamu ini yang kayak nggak mungkin deh gitu jadi terjadi mental konflik nih antara otak ucapan dan hati nggak sinkron yang ketiga kita sebut namanya simplification nah ini situation you dealing right now dalam arti tuh kayak Situasi kamu apapun sekarang nih, kamu harus be the best version of yourself Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri, maksudnya gimana? Ini kan aku kemarin ngomongin tentang high value woman ya, kayak Jangan fokus ke cowok nih misalnya, ya kan yang kemarin-kemarin Tapi fokus ke hidupmu dulu deh, chasing goals, apa kamu punya mimpi, wujudkan, kamu punya hobi, jalanin Nah, tapi begitu juga dengan ketika kamu mau manifest uang Be the best version of yourself Di sini maksudnya adalah Increasing your value Kerja dengan niat, pakai hati Apakah kamu memberikan pekerjaan yang terbaik Untuk sebuah perusahaan di tempat kamu kerja sekarang Atau kamu punya bisnis sendiri Take action dan berikan yang terbaik menurut kamu Tapi berikan yang terbaik itu bukan berarti Kamu harus kejar terus kayak chasing money Kamu kejar terus gitu juga bukan. Nanti jatuhnya kamu chasing dan desperate energy. Yang aku maksud di sini adalah mungkin kamu bisa ikutan workshop saat weekend, kamu bisa ikutan kursus bahasa Inggris atau kursus masak atau kursus desain grafis atau apapun yang bisa bikin value kamu bertambah naik nih. Aku breakdown lo ya. Selama ini mungkin gaji kamu 10 juta per bulan, oke? Okay? Dan kamu mau manifest penghasilan 50 juta per bulan nih tapi yang kamu lakukan cuma scripting dan kerja seperti biasa tanpa kamu increasing your value oke coba deh mulai besok kamu ikutan seminar tentang graphic designer atau kamu ikutan kelas menggambar atau kamu ikutan kelas apapun yang bermanfaat untuk kerjaan kamu nah ketika value kamu meningkat nanti kedepannya kamu mencoba untuk naikin red card atau naikin harga kamu nih kamu udah mulai pede karena ya kamu memiliki ilmu tersebut dan orang juga akan melihatnya. Di situ apa yang kamu tulis di scripting, kamu mau manifest uang 50 juta misal, akan terjadi karena kamunya juga usaha, take action. Kamu bukan cuman bengong doang gitu. Pokoknya jangan pernah berhenti invest di otak. Mungkin teman-teman kamu yang lainnya pada nongkrong sampai malam, tapi kamu di rumah baca buku atau lagi bikin konsep untuk bisnis kamu. Ketika kamu udah memiliki hubungan yang baik dengan uang sebagai energi exchange, pertukaran antara uang dan energi atau value yang kamu punya kepada masyarakat. Ketika kamu sudah memberikan yang terbaik, siapa tahu nanti orang lain akan merekomendasikan kamu ke teman-teman lainnya. Nah, contohnya tuh kayak kemarin aku pergi ke salon kan, terus aku pijat enak banget sih. Bambaknya mbak itu pijat kan, nah besokannya aku ketemu teman-teman, langsung aku rekomendasiin kayak, eh kalian coba deh salon itu enak banget loh pijetannya, gitu value yang dia punya akan menyebar ke orang lain dengan cara word of mouth yang bikin si orang tersebut jadi nambah kliennya gitu ketika udah nambah klien, kan pendapatannya juga makin naik ya that's what I'm talking about, increase your value, increase your education, increase your skill jangan stop belajar hal baru apapun gak peduli umur kamu saat ini, 20, 30, 50, 60, puluh. Tapi aku kan nggak ada duit nggak usah alasan. Karena kan sekarang bisa belajar dari manapun gratis Di Youtube ada, di TikTok ada, di Google juga banyak Atau kamu bisa dari buku gitu Increase your energy and your money will be same Oh iya, yeah. by the way Aku masih buka pendaftaran seminar online Law of Attraction Untuk membantu kamu yang punya limiting belief Dan raise your frequency Meningkatkan frekuensi kamu Untuk bisa memanifest apapun yang kamu mau dan juga overcome your anxiety Jadi udah gak ada lagi tuh nanti Negative thinking, anxiety, khawatir berlebih Capek Jadi buat kalian yang mau daftar Bisa banget klik link yang ada di bawah Oke okay guys, di video yang sangat simpel ini Semoga bermanfaat buat kalian Satu pesan yang aku mau kasih ke kalian tuh You are powerful Jangan takut bermimpi Gak peduli kamu terlahir dari Keluarga siapa? Karena Tuhan beserta alam semesta ini nggak ngeliat dompet kamu. Yang dilihat tuh apa? Energi, keyakinan kamu, vibration kamu. Itu yang akan tertangkap sama sinyal di langit. Buat yang udah berhasil manifest uang, please komen di bawah. Sebarin video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Ke teman-teman kamu yang lagi desperate banget. Oke, okay, see you in my next video. Bye-bye.